Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo subscribers loversnya Inches kembali lagi Inches sini ingin memberikan uh, readingan pilih kartu ya uh, mungkin kali ini agak sedikit berbeda ya dimana di sini mungkin akan lebih banyak sesi coaching healingnya untuk kalian ya di sini Oke okay. uh, temanya kali ini adalah tentang Apakah hubungan ini bisa dipulihkan ya dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan ini atau jika hubungan ini tidak bisa lagi diperbaiki yang sebaiknya kamu lakukan itu apa ya agar kamu bisa let go atau move On, dari hubungan yang mungkin uh, terlalu banyak menguras emosi, kamu di sini ya? Oke, okay. uh, di sini Injil sudah membuat dua pilihan ya. Grup pertama ini ada gaya, grup kedua love ya. Kita tidak perlu banyak-banyak ya, uh, hanya dua pilihan saja. Jadi, silakan. Kamu diokan dengan seseorang, ya, atau dengan siapa yang kamu ingin ketahui, ya, tentang hubungan kamu? Apakah hubungan kamu dengan dia? Dia itu siapa aja, ya? Terserah kamu, gebetan, <tuk ngelisir -ngelisir> ya. Yeah. Uh, yeah mantan kamu, mantan suami, istri, ya, atau hubungan kalian yang sedang bermasalah saat ini, ya, ya, saya terinspirasi untuk membuatkan readingan ini karena banyak sekali, ya, atau mirip-mirip dari beberapa pertanyaan klien saya itu seperti ini, ya. Jadi ya mungkin saja yang bagi kalian, mungkin yang belum memiliki waktu untuk melakukan personal reading dan coaching dengan saya, jadi saya, hmm. Buatkan readingan ini untuk kalian, ya. Oke, okay. uh, silakan kalian tautkan energi kalian dengan mengklik tulisan subscribe ya bagi kalian yang baru saja bergabung di channel Princess Tarot, oke? Okay? Ya, yeah. dan aktifkan notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, oke? Okay? Ya, yeah. dan sekarang silakan kalian pilih ingin memilih. Grup pertama gaya yang kartu kedua ada love disitu ya. Jika kamu sudah selesai memilih, maka incas akan langsung membacakan untuk yang memilih kartu pertama gaya ya, dan yang kartu kedua kita simpan terlebih dahulu. Oke, okay. hai, halo kamu yang sudah memilih kartu dengan tulisan gaya ya, kamu yang memilih kloter pertama ya. Ini adalah kartu pilihan kamu. Oke, okay. gambarnya sangat cantik. Gaya adalah ibu bumi ya, sang pemelihara bumi. Ya, hmm. oke. Okay, di sini uh, readingan ini tidak saya tentukan batasan waktu karena ini bersifat timeless ya atau tidak ada batasan waktu. Jadi ketika kamu membuka video ini, maka di saat itulah saya merasa bahwa kamu butuh atau ingin mengetahui apakah hubungan kamu dengan si dia itu masih bisa dipulihkan atau tidak ya dan apa yang sebaiknya kamu lakukan di dalam hubungan ini ya oke okay. kita letakkan di sini sebagai penanda ya oke okay, sekarang kita lihat di sini uh, jika readingan ini uh, merasa kamu tidak merasa tidak cocok atau tidak sesuai maka jangan diteruskan ya silakan langsung di skip saja dan jangan memaksa jika tidak resonate silakan lakukan personal reading jika hanya ingin energi kamu saja yang terbaca ya energi juga bisa vice versa dan Inca selalu mengingatkan untuk tidak menjadikan readingan sebagai hasil akhir kamu dalam membuat keputusan, tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi tingginya hanya kepada sang pencipta atau kepada Tuhan kamu. Ya, oke. Di sini saya akan membuat uh, tiga tebaran. Ya, baris pertama saya definisikan Sebagai energi kamu dan di baris kedua Energi seorang yang berdiling dengan kamu Dan di baris ketiga itu energi hubungan Kalian saat ini ya. Oke okay. hmm. Untuk kamu yang memilih Kartu nomor satu atau Yang bertulisan gaya Nurturing Terus itu kita lihat Seperti apa energi kamu dalam Hubungan kamu ini Adi Angel please Seseorang yang memilih okay. The Moon Pipe of Cups open tackle dan ten of cup oke okay. kita lihat energi seseorang yang terhubung dengan kamu atau yang berdiling dengan kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan itu kamu yang menonton video oh banyak sekali ya. Selalu banyak. Guys, kita sapu lagi, oke. Okay. Oke, okay, thank you. Energi seseorang yang kamu pikirkan ada The Chariot. Oke, okay, mungkin kamu berdealing dengan cancer di sini. Di sini ada energi Pisces ya. Energi kamu mungkin kamu Pisces. Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgo. Dan mungkin kamu berdiling dengan Cancer di sini. Ada di ya. Oke. Okay. banyak. Oke, okay, mendengar Energi seseorang yang sedang kamu pikirkan. Up. The hermit ada peer di sini. Jadi okay, ice of sword, lepra gemini aquarius, the devil. Devil Capricorn dan King of One Sagittarius Leo Aries Oke, okay. saya melihat ya di sini. Ada perasaan yang begitu dalam yang kamu rasakan Ada banyak sekali kekecewaan, kesedihan, patah hati, terluka Di sini yang kamu rasakan Ada penyesalan yang kamu rasa Kamu masih terjebak pada perasaan kecewa Sakit, terluka, yang begitu dalam Kenapa? Karena kamu merasa bahwa kamu sudah mencurahkan seluruh hati, perasaan, waktu untuk seseorang di sini demi mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya, memang nggak enak. Tetapi kamu tidak mendapatkan kembalian. Sehingga saya melihat di sini ada banyak penyesalan. Kamu terjebak pada hal-hal di masa lalu, pada rasa sakit, rasa kecewa kamu itu. Di sini saya melihatnya seperti itu, ya. Rasa sakit yang begitu dalam yang kamu rasakan, sini kecewa. Karena kamu merasa kamu sudah banyak memberi. Ya. Mencurahkan semua perhatian. Dan ya, kamu sangat berharap kamu bisa berbahagia. Tetapi yang kamu dapatkan hanyalah sebuah kekecewaan di sini. Why? Saya melihat di sini pasangan kamu The devil, di sini ya, yeah. ada ego Energi uh, Dari Capricorn Ya, yeah, dia mungkin uh, Seorang yang Apa ya hmm. Kenapa saya mengangkat kata, di sini Energinya seseorang di sini ya yang berdiling dengan kamu ini energinya uh, seseorang seperti seseorang yang sedang mencari jati diri begitu sedang mencari apa sebenarnya yang dia inginkan di sini ya kalau saya lihat sedang mencari kebenaran ada suatu hal ya yang dia tidak pahami di dalam hubungannya dengan kamu di sini. Ada keinginan dia untuk kembali bersama kamu terkadang. Tetapi karena ego akhirnya dia menarik diri di sini ya. Itu yang membuat kamu kecewa di sini. Karena seseorang di sini menarik diri dari kamu, menarik diri dari hubungan, dan memutuskan hubungan ini secara sepihak. Saya lihat seperti itu di sini, karena seseorang ini, kalau saya lihat di sini, ya dia. Sedang membuat suatu rencana di sini, ada suatu hal yang dia rencanakan yang mungkin tidak pernah dia sampaikan kepada kamu di sini, tetapi mungkin di dalam hubungan kalian ini, ya, saya lihat di sini memang hubungannya ini uh, sangat. Addiction ya, toxic sekali ini hubungannya. Kenapa? Karena di sini saya melihat kamu terlalu banyak memberi, memberi lagi dan lagi, tidak balance hubungannya. Ya, hubungan yang tidak balance, kamu terlalu banyak memberikan uh, perhatian mencurahkan kasih sayang kamu di sini ya mungkin finansial juga kamu berikan demi membahagiakan pasangan kamu di sini tetapi pasangan kamu di sini uh, tidak melakukan action begitu ya takut dia ya, sehingga dia melakukan penarikan diri dan mengakhiri hubungannya dengan kamu di sini, ya. Oke, okay, kita lihat apakah hubungan ini masih bisa dipulihkan dari situasinya. The Tower, hubungan ini berakhir. The Magician, oke. Okay. Back of Sword. Oke. Okay. The hangman. Beberapa hubungannya yang masih digantung, ya. Pancat motif. Two of one. Ya. Yeah. Hmm. Hubungan ini sudah berakhir. Karena memang, uh, ya, mungkin kamu sangat kecewa. Karena seseorang di sini mengakhiri hubungannya, memutuskan secara sepihak di sini kalau saya lihat, dia melakukan penarikan diri di sini. Dia menarik diri dari kamu di sini. Karena dia juga, sebenarnya tidak tahu apa yang dia inginkan di sini kalau saya lihat. Ya. Oke. Okay. Jika hubungan ini ingin dipulihkan di sini, maka kamu harus melakukan banyak sekali upaya di sini. Ya, harus bekerja keras untuk kembali memulihkan hubungan ini ya. Harus ekstra. Bekerja keras di sini. Ya, memulai komunikasi. Ya, harus benar-benar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa sebenarnya yang diinginkan oleh pasangan kamu di sini ya. Jika kamu masih ingin perbaiki hubungan ini ya di sini saya lihat seperti itu. Apakah hubungan ini masih bisa dipulihkan? Jika kamu masih ingin memulihkan hubungan ini sebenarnya masih bisa tetapi kamu harus melakukan banyak upaya harus bekerja keras di sini ya untuk hubungan ini dan di sini kamu harus benar-benar bangkit dari harus benar-benar bangkit dan melihat apakah hubungan ini menguntungkan atau hanya kamu menjadi pihak yang dirugikan di sini karena satu pihak di sini salah satu di antara kalian di sini hanya menggerogoti, membuang-buang energi kamu saja. Sedangkan untuk hubungan yang lebih serius ini masih bimbang, masih ragu, belum tahu arahnya mana. Oke, kita lihat apa yang harus kamu lakukan untuk hubungan ini. Three of Pentacle, Four of Pentacle, oke. Okay. Nine of Pentacle, oke. Okay. Di sini energi dari Capricorn, Taurus, and Virgo banyak sekali ya. Three of One, ya yeah, melihat, ya yeah, ke masa depan. Seven of Pentacle hmm. energi Capricorn Taurus Virgo sangat kencang di sini. Saya lihat ya, seek of one. dan four of one indecision and bottom of the deck ada two of cup cup ya one cup now of justice ya sini mungkin hubungan ini komunikasinya juga sering on off on itu yang membuat kamu sedih, kecewa di sini ya. Karena seseorang di sini mengakhiri hubungan secara sepihak, secara tiba-tiba mungkin ya. Situasinya di sini kamu two of cup. Kamu terlalu terikat pada hal-hal di masa lalu. Mungkin kalian memang di masa lalu uh, saling mencintai ya kamu merasa seperti itu tetapi setelah berjalannya waktu di sini mungkin seseorang di sini bingung tidak pernah memberikan kejelasan di dalam hubungan dan tiba-tiba mengakhiri hubungan begitu saja ya di sini oke okay. di sini Uh, kamu harus bisa berkompromi di sini ya, menemukan keharmonisan. top Cup di sini tentang kompromis ya, kompromi, keseimbangan ya, ikatan yang equal. Mungkin kamu merasa memang pasangan kamu adalah pasangan yang equal, setara, sepadan dengan kamu. Tetapi apakah hubungan ini membawa kamu pada Suatu hal yang membahagiakan atau hanya menguras emosi kamu. ya iya, kasihanilah emosi kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Nah, ya, di sini, Trio Pentacle, kamu ingin sekali bertemu di sini ya? Mungkin kamu masih sangat merindukan dia. Poro Pentacle, protect your dream. Disini. Walaupun kamu masih sangat merindukan seseorang di sini, tetapi kamu harus bisa menjaga hati kamu, atau melindungi impian kamu, melindungi harapan-harapan kamu, melindungi diri kamu sendiri, menjaga hati kamu, protect your dream untuk diri kamu sendiri di sini. Ya, di sini kamu terus menunggu, menunggu, menunggu bila waktunya seorang itu akan datang di sini saya lihat kamu tidak perlu lagi menunggu di sini ya sebenarnya apa yang kamu tunggu itu sudah datang hanya saja kamu sudah di, diperlihatkan begitu hal yang kamu tunggu itu mungkin kamu berdiling dengan capricorn di sini ya kamu merasa lebih berbahagia Sebenarnya dengan diri kamu sendiri Apa yang ingin kamu lihat Apa yang ingin kamu tunggu itu Sebenarnya sudah ditunjukkan oleh semesta Siapa sebenarnya orang yang bersama kamu saat ini ya. Jika kamu memang masih ingin uh, Bertahan Berharap Siap dengan Segala kemungkinan maka di sini kamu harus bisa bersabar ya sabar menunggu suatu hal yang baik itu pasti akan datang ke dalam hidup kamu. Di sini. Jadi tidak perlu buru-buru begitu ya. Mungkin kenapa hal itu belum datang pada kamu? seseorang yang baik atau kenapa kamu bertanya kenapa saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang menyakiti saya ya karena kamunya sendiri yang mau di dalam situasi itu ya. jadi jangan menyalahkan siapapun sini di sini sudah banyak sekali petunjuk yang mengarahkan kamu untuk Duduk dan nikmati saja, begitu bahkan buah pun tahu kapan waktunya dia uh, untuk matang. Begitu ketika dia matang, dia akan jatuh dengan sendirinya. Daun begitu, ya kan? Jadi, duduk dan nikmati saja perjalanan kamu, begitu. Uh, apa ya, lebih membahagiakan diri kamu sendiri begitu. Tanpa melakukan banyak upaya, biarkan semesta yang bekerja. Di sini ya, seek of one. Akan ada banyak kebahagiaan, kesuksesan yang kamu dapat apabila kamu mau keluar dari zona nyaman kamu ini, ya. Tetap semangat. Sini. Ya, nyalakan kembali semangat. Di dalam jiwa kamu. Sembari kamu menunggu seseorang yang tepat yang akan hadir ke dalam hidup kamu, putuskan apa yang ingin kamu putuskan. Gunakan intuisi kamu agar kamu bisa memutuskan apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu, ya. Indecision. Di situ mungkin kamu masih maju mundur, maju mundur, ragu, ya. Apakah ia hubungan ini diakhiri? Tetapi saya masih mencintai dia, Kak. Cinta. Apakah kamu bahagia dengan mencintai orang tersebut? Apakah kamu sudah mencintai diri kamu sendiri? Ah, ya, di sini, oke, di sini kamu tidak perlu melakukan banyak upaya di sini. Cukup duduk manis, mati. Ya, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Lindungi mimpi kamu, lindungi hati kamu, jaga hati kamu untuk seseorang yang tepat. Ya, jangan menghabiskan waktu dengan seseorang yang salah ya tetap semangat waktunya kamu untuk kembali bersemangat di sini ya nyalakan lagi api semangat di dalam diri kamu jangan berlarut terlalu lama di dalam kesedihan di sini ya oke kita lihat uh, dari semesta apresiasi appreciation Oke, okay. tercakar. So, Akan gak camel. The word. Berjalanlah ke sisi terang dunia di sini ya. Oke. Okay. Berjalanlah ke sisi terang dunia. Akan ada suatu penyesalan, penyesalan. Maaf. Penyelesaian. Maksud saya ya. Akan ada suatu penyelesaian di sini ya. Uh, jika kamu mau mengikuti petunjuk-petunjuk dari universe Begitu dari alam semesta Apresiasi Hargai diri kamu sendiri Cintai diri kamu chakra, -camel. Itu tentang hati, jantung Hal yang paling kita inginkan Impian kita Begitu Lindungi impian kita Protect your dream Sampai kamu benar-benar siap Untuk melepaskan hati kamu kepada Ini dia biarkan semesta yang bekerja jadi kamu tidak perlu lagi uh, terlalu lama bersedih di dalam rasa kecewa, sakit, dihianati oleh pasangan kamu di sini ya ambil hikmah dari apapun yang sudah terjadi jadi uh, tetap lindungi dan jaga impian kamu itu ini tercakra akan gagamal tentang suatu hal yang memang kamu inginkan kamu lebih baik menghargai diri kamu sendiri Ya, mencintai diri kamu sendiri, sembuhkan diri kamu, lindungi impian-impian kamu sampai akhirnya nanti kamu bisa melihat. Oh, ternyata ini yang semesta inginkan dari saya. Ada pelajaran yang perlu kamu pelajari terlebih dahulu di sini sebelum kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa kamu. Buka kembali hati kamu, ya. Sampai kamu benar-benar bisa menyembuhkan dulu luka kamu itu, ya. Di sini, bagaimana caranya, ya? Kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Jika bukan kamu yang menghargai diri kamu, maka tidak ada orang yang bisa menghargai kamu. Ya, jika bukan diri kamu yang mencintai diri, mencintai kamu, maka siapa yang akan mencintai kamu? Ya, jangan terlalu lama, terpuruk, berada di dalam kesedihan dan rasa kecewa itu ya tunggu dan nikmati saja biarkan semesta yang bekerja sembari kamu e, memperbaiki diri kamu merawat diri kamu semesta pun bekerja tetap nyalakan semangat di dalam diri kamu oke okay? ya untuk kamu yang memilih kartu nomor satu yang bertulisan gaya itu dari saya ya, semoga kamu memahami apa yang saya sampaikan Ya, mungkin situasi ini tidak akan risonis pada semua orang Hanya ke beberapa saja Tetapi ambillah hal positif yang bisa kamu pergunakan Ya, untuk membantu kamu dalam proses healing kamu Agar kamu tidak galau ya, oke okay? Oke uh... Jika kamu suka video ini jangan lupa like, tinggalkan komen kamu, bantu share juga nggak apa-apa. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hi, halo. Sahabat incas yang sudah memilih kartu bertulisan love ya. Ini adalah kartu pilihan kamu. Ya, untuk yang memilih kloter kedua ya, grup 2 yang memilih kartu bertulisan love di sini ya Oke okay. uh, teman-teman readingan ini uh, tentang apakah hubungan ini bisa dipulihkan kembali ya hubungan kamu dengan seorang yang sudah kamu Pikirkan, atau seseorang yang sedang kamu pikirkan untuk kamu yang menonton video ini, dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan ini jika hubungan ini masih bisa diperbaiki, ya. Dan apa yang seharusnya atau sebaiknya kamu lakukan jika hubungan ini memang sudah tidak layak lagi kamu pertahankan, ya? Di sini, ya, nah, mungkin di... Readingan ini, saya akan memberikan uh, sedikit pencerahan atau lebih banyak memberikan uh, pencerahannya untuk healing. Ya, di sini fokus pada diri kalian sendiri. Ya, jangan hanya fokus pada masalah yang ada di dalam hubungan kamu saja. Ya, oke. Okay? Uh, Sekali lagi, saya tidak menentukan batasan waktu untuk readingan pilih kartu karena ini bersifat timeless dan ketika kamu menemukan video ini, saya pikir di saat itulah kamu ingin mengetahui situasi hubungan kamu yang sedang bermasalah saat ini, ya. Dan saya merasa di saat itu kamu membutuhkan pesan-pesan mungkin yang saya sampaikan di video ini, oke. Okay, untuk kamu yang memilih kartu love atau kamu yang memilih kloter kedua, ya. Yeah. Jika kamu baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, aktifkan notifikasinya, dan... Bantu share ke teman-teman kamu juga ya Dan untuk kalian yang sudah subscribe Inches ucapkan terima kasih Oke di sini Inches akan membuat tiket barang kartu uh, Dimana di baris pertama Itu adalah situasi kamu Di dalam hubungan ini Baris kedua adalah Seseorang yang sedang kamu pikirkan Tetapi jika kamu lebih cocok dengan baris kedua silakan kamu tukar situasinya ya change ya begitu ya sesuaikan saja dengan situasi kamu dan ini tidak akan disoni kepada semua orang karena ini adalah general reading ya saya selalu mengingatkan untuk uh, tempatkan keyakinan kalian hanya kepada sang pencipta ya karena tarot hanyalah media yang saya pergunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah saja so bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel Princess Tarot. Jika kamu hanya ingin energi kamu saja yang dibacakan, silahkan lakukan personal reading. Oke, okay, kita lihat ya, seperti apa energi kamu di dalam hubungan ini. Oh my goodness, of Word, Libra Gemini Aquarius, mungkin itu elemen kamu. The high priestess Pisces di sini, energi dari Pisces, Justice, Libra, mungkin kamu berkeliling dengan Libra. The magician ini tentang kartu healing ya semuanya. One more please. One card ya. Queen of Sword ya Libra. Energi Libra Gemini Disini sangat kuat. Oh Sword Sword Sword semua. <laughs> Oke okay. kita lihat energi dari pasangan kamu atau seorang yang sedang kamu pikirkan yang menonton video ini aja aja please seperti apa energinya di dalam hubungan ini pipe of one aries Leo Sagittarius three of one hmm. Nine of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio Ya mungkin ini Hanya energi saja Atau mungkin kamu yang Pisces Seek of Swords nih, please. nih, oh. nih, Thank you nih, nih, nih, Oke, okay, kapol ya di sini, queen, Of sword dan king of sword. Wow, hmm. ini memanas ya sepertinya. Five sword, hmm. ini jika sudah bertengkar ini ya, ini saling mengeluarkan kata-kata yang tajam, menusuk, menikam. Ya, di sini saya lihat. Kalian kalau sudah tengkar, ini tidak ada yang mau ngalah. Saling kuat-kuatan. Di sini saya melihat kamu sedang terluka mengisolasi diri, patah hati. Karena adanya ketidaksepakatan antara kamu dan pasangan kamu. Karena sama-sama egois, sama-sama keras kepala, sama-sama tidak ada yang mau ngalah. Kamu merasa benar, pasangan kamu merasa benar, dan akhirnya kamu speak up. Kita putus, oke? Okay, kata pasangan kamu, <laughs> oke. Okay. Saya mau move on, katanya. Baik, hmm, silakan. Mungkin kamu egois ya di sini. Pisces, mungkin kamu adalah seorang Pisces di sini. Kamu berdealing dengan Libra barangkali di sini. Ya. Oke. Okay. Kamu uh, merasa bahwa pasangan kamu itu menyembunyikan sesuatu, banyak sekali suatu hal yang dia sembunyikan. Ya, mungkin tentang orang lain atau pihak ketiga, departed relation di sini dari kamu. Sehingga kamu menuntut pasangan kamu untuk Berbicara yang sebenarnya mengatakan kejujuran di sini, kamu meminta pasangan kamu itu untuk jujur. Ya, kamu selalu berupaya melakukan segala upaya agar pasangan kamu itu mau jujur kepada kamu di sini. Tetapi yang terjadi ketika kamu minta kejelasan tentang hubungan kalian ini, atau minta penjelasan dari pasangan kamu, apakah benar dia memiliki tripartite relation yang ada kalian berantem, bertengkar, ya, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya, saling mengeluarkan kata-kata yang tajam, ya, menusuk. Saling menyakiti. Ya. Saling mengeluarkan kata-kata yang ya mungkin hanya membuat kalian terluka. Ya, kamu merasa bahwa memang di dalam hubungan ini Kamu tidak sendiri Ada orang lain ya Kamu sangat yakin dengan pemikiran kamu itu Di sini pemikiran Pikiran kalau saya lihat di sini yang bermain ya Kamu berharap pasangan kamu itu Mau jujur Pilih saya atau dia <tuh> Begitu ya di sini Dan saya lihat Pasangan kamu Sebenarnya Dia sangat berharap kalau dia bisa move on dari kamu dan uh, pergi dari hubungan ini, ya, dia berharap bahwa dia bisa. Uh, Memberikan suatu keputusan yang adil untuk kamu di sini, tetapi pada akhirnya, setelah banyak upaya negosiasi yang kalian lakukan di sini, kalian sepakat untuk mengakhiri hubungan ini, dan kamu akhirnya terluka. Lihat ah, Apakah hubungan ini masih layak Untuk Apakah hubungan ini bisa dipulihkan Ecop's Sword. Overthinking Kalian sama-sama Overthinking Curiga curigation Pasangan kamu curiga Kamu pun curiga Terlalu banyak kecurigaan naik of sword Yes addiction dengan kata-kata di sini melukai orang yang dicintai dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar mungkin di sini ya ten of sorts sehingga salah satu pihak di sini mengakhiri atau memblok komunikasi. ada ketakutan Ya, di sini. Pangkat Apakah hubungan ini bisa sepulihkan? harapan Six of kartu nya dua ya jumping di sini. Oke. Okay. The Moon. Hubungan ini berakhir. Salah satu pihak di sini memblok komunikasi. Mungkin kamu yang memblokir komunikasi di sini. Ya. Tetapi <guluh> walaupun kamu, uh, kamu memblok komunikasi atau mungkin siapapun yang memblok komunikasi di sini, ya. Dia masih berharap untuk hubungan ini masih bisa kembali dipulihkan sini karena kalian masih saling mencintai di sini si See? king of cup kalian saling mencintai di sini ada uh, spiritual connection di sini king of cup bottom map dari nya di sini ada king of cup di sini kalian masih saling mencintai saya lihat di sini ya dan di sini kalian masih sama-sama berharap bahwa hubungan ini masih bisa dipulihkan. Di sini kalian saling merindukan dari kejauhan. Di sini ya, kamu uh, jika kamu yang memutuskan hubungan. Di sini saya lihat kamu yang memutuskan hubungan, mengakhiri komunikasi, memblok komunikasi di sini. Ya, karena kamu merasa bahwa Pasangan kamu menghadirkan pihak ketiga. Kamu merasa bahwa tidak hanya kamu yang ada di dalam hubungan ini, sehingga kamu tidak menggunakan kebijaksanaan kamu lagi, langsung shoot putus, gitu, Block. mudah, gitu. Di sini saya melihat di sini pasangan kamu masih berharap bahwa hubungan kalian ini masih bisa dipulihkan karena di sini. Uh, Kalian masih saling mencintai, sebenarnya ya. Hanya saja, di sini, kata-kata uh, ya, di sini kalian sering mengeluarkan kata-kata yang saling menyakiti, menikam, menusuk. Ya, jika sudah berantem, ini pokoknya kata-katanya udah sangat tidak mengenakan. Oke, okay. lantas apa yang harus kamu lakukan untuk kembali memperbaiki hubungan ini. Eyes of sword. jujur. Speak up, ya, katakan hal yang sebenarnya. Katakanlah, katakan sejujurnya. <tuh> <sihkan> Buat keputusan, ya, siapapun kamu ya yang memilih kartu nomor dua atau yang memilih grup dua Pipe of cup. Ya, tidak perlu lagi menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, ambil hikmah, ambil pelajarannya, King of One dan kembali buat rencana, ya, The Empress, oke, okay. Abandon, Temperance, oke, okay. energinya sangat baik di sini ya, okay. hubungan ini masih bisa dipulihkan karena saya melihat pasangan kamu pun di sini masih berharap banyak untuk hubungan ini, ya. Dia berharap dia bisa pergi dari rasa sakit kecewa yang sudah kamu ciptakan. Di sini, ya, age of one, komunikasi di sini, ya. Komunikasinya mungkin di sini yang perlu diperbaiki, ya. Mungkin lebih sedikit lembut, ya, dengan pasangannya. The tower moment, the tower, the tower one card more please. Oh, ada the sun, Ooh, and bottom of the decknya ada knight of cup. Okay, ya. Yeah. Ooh, ada eyes of cup, the fool king of cups. Eyes of one. Wow. Oke. Okay. I see. Oke, okay, saya lihat di sini ya, kalian masih saling mencintai dan apakah hubungan ini masih bisa dipulihkan? Iya. Yeah. Salah satu pihak di sini masih berharap dan kamu pun di sini mungkin jika kamu menginginkan hubungan ini dipulihkan, maka di sini kamu harus melakukan banyak upaya untuk meyakinkan pasangan kamu. Ya, di sini Ya, kalian masih saling mencintai di sini. Saya lihat, ya, di sini buka komunikasi. Ayat juga tentang komunikasi. Mungkin ada penyesalan yang kamu rasakan saat ini, ya, tentang hal-hal di masa lalu, di mana mungkin kamu yang sudah melukai pasangan kamu. Kamu tidak perlu lagi menyesali hal tersebut ya. Tidak perlu lagi menangisi susu kamu yang tumpah Atau hal-hal yang sudah hilang Waktu yang sudah terbuang Cukup kamu perbaiki diri kamu Tunjukkan bahwa kamu sudah berubah Bukan kamu yang dulu lagi King of one Di sini Mulailah untuk merencanakan hal-hal baik the emperors di sini. Mungkin kamu briling dengan seorang yang sudah dewasa di sini. Atau seorang single di sini, single mom or father di sini ya. Yin dan yang, temperance di sini ya. Buat keputusan agar hubungan ini bisa kembali diseimbangkan. Ya. Uh, ini tentang Pemulihan dalam hubungan, ya menemukan kembali keseimbangan, menemukan kembali uh, pertemuan tentang pertemuan juga di sini akan ada pertemuan, ya di sini cobalah lakukan uh, komunikasi untuk bertemu, ya menemukan kesepakatan di sini, ya mungkin kamu harus mendatangi uh, pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan di sini ya atau mungkin per bersaya karena ini adalah general reading ya the tower kamu harus bisa menghancurkan ego kamu ya mengakhiri suatu hal yang uh, sudah tidak bisa lagi kamu bawa untuk masa depan kamu ya seperti keegoisan keras kepala di sini ya ada suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba mungkin yang mengejutkan kamu yang membuat kamu pada akhirnya mendapatkan sebuah pemahaman ya tentang sebuah ketulusan di sini saya lihat ya ice ice ice of sword ice of cup the fool awal baru King of Cup, kamu memiliki banyak cinta, kasih sayang, high of one, gairah. Yang bisa kamu berikan sebenarnya? Ini, ya, rahasia. Kamu menyimpan perasaan kamu itu di sini, ya. Kamu sampaikan saja, kamu ungkapkan apa sebenarnya yang kamu rasakan dengan pasangan kamu dengan seseorang di sini. Bahwa kamu mencintai dia, saya melihat di sini banyak sekali cinta, ketulusan, sebenarnya. Ada passion yang begitu kuat, hasrat, keinginan yang begitu kuat yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan kamu sebenarnya di sini. Tetapi karena ego Akhirnya membuat hubungan kalian ini berakhir Melukai antara satu dengan yang lainnya Karena ego ya Ego itu sangat berbahaya ya, Dimana ketika kita tetap menjalankan keegoisan Tidak ada mau mengalah Ya sini mungkin pasangan kamu menuduh bahwa kamu memiliki orang lain tetapi karena kamu uh, egois ya mungkin ia ya, kamu melakukan hal tersebut ada ketidakpuasan mungkin ya di sini kalau saya lihat di sini hanya masalahnya komunikasi mungkin uh, kalian berdua perlu lebih apa ya? lebih menggunakan perasaan lagi karena di awal-awal energi tadi saya melihat banyak sekali sword di sini ya oke kita lihat apa pesannya dari alam semesta untuk kamu yang menonton video ini untuk hubungan kalian door to spirit oops banyak sekali healing di sini ya, tentang healing spiritual connection. Kalau saya lihat di dalam hubungan ini, ya ada pelajaran yang harus kamu pelajari di sini ya, tentang oh, ketulusan. Oke, okay, of love, passion, pasien, bukan passion tapi pasien. Okay, cakra well. ya di sini buka pintu untuk uh, bangkit ya secara spiritual di sini ya. Jadi uh, ini memang kalau saya lihat ya koneksi antara kamu dan seseorang di sini memang adalah sebuah koneksi spiritual di mana uh, ada pelajaran yang harus kalian pelajari di dalam hubungan ini ya. Mungkin kalian kuat keinginan untuk berpisah, Tapi kuat juga keinginan untuk terus bersama. Ya. Ya, memang seperti itu. Jika uh, koneksi spiritual itu dan saya melihat juga di sini beberapa memang ada tentang twin flame, soulmate di sini Hager Somet di sini ya Scorpio Libra energinya sangat kuat di sini Sagitarius ya ini dia door to spirit ini memang adalah tentang spiritual connection ya uh, membangkitkan jiwa kalian lagi agar kalian itu bisa saling menghargai Ya, memaknai arti cinta itu sebenarnya ya. ya tentang hal yang paling diinginkan tentang kesabaran melindungi apa yang diinginkan protect your dream gitu ya tentang melindungi apa yang paling kita inginkan Sesuatu hal yang dekat di hati kita ya? yaitu cinta gunakan cinta perasaan kasih sayang jangan dengan kata-kata yang kasar ketika berdengan pasangan uh, curiga langsung di sini saya melihat banyak sekali energi kecurigaan curigation ya curiga dengan pasangan ya padahal belum tentu pasangan kita itu melakukan seperti apa yang ada di pikiran karena saya melihat di sini banyak sekali tentang pikiran-pikiran yang overthinking yang menuduh mungkin jadi di sini kalau saya lihat ya jika kamu yang sudah mengakhiri komunikasi atau mengakhiri hubungan ini, maka di sini kamu harus melakukan banyak upaya untuk melakukan perbaikan dalam hubungan kamu ini. Hubungan ini masih bisa dipulihkan hanya saja kamu harus mengubah strategi kamu untuk lebih menggunakan hati, menggunakan perasaan, menggunakan feeling kamu. Jangan pikiran ya, karena nggak bisa pikiran itu E, dijalankan Kalau sudah berhubungan dengan cinta Perasaan Kita juga harus bisa menggunakan perasaan feeling gitu. Bukan pikiran lagi Logika memang tetap dibutuhkan Ketika kita harus Menentukan sikap Membuat keputusan Tetapi jika ini tentang sebuah perasaan Cinta Maka kita harus menggunakan Hati Menggunakan perasaan kita Begitu Ini Unconditional love, cinta tanpa syarat. Kamu memiliki banyak cinta sebenarnya yang bisa kamu berikan, tetapi kamu menyimpan hal tersebut di dalam diri kamu. Kamu tidak menyampaikan hal tersebut dengan pasangan kamu. Cobalah untuk rubah cara kamu berkomunikasi dengan pasangan kamu. Iya di sini, oke, okay. karena uh, saya lihat di sini pasangan kamu pun berharap bahwa hubungan ini masih bisa kembali dipulihkan di sini ya jika kamu sudah bisa merubah dan memahami arti dari uh, koneksi kalian ini akan ada banyak keberlimpahan yang akan kamu dapatkan dalam hubungan ini ya di sini ada the empress dan the sun hubungan yang uh, sukses hubungan yang berhasil hubungan yang membahagiakan ada banyak kehangatan di dalam hubungan ini yang kamu rasakan ya mungkin kamu merasa dia adalah rumah bagi kamu ya seorang yang pantas untuk kamu perjuangkan di sini kalau saya lihat ya oke itu dari saya ya untuk kamu yang sudah memilih cloud terdua ya atau kartu yang bertulisan love jika kamu suka video ini jangan lupa tinggalkan komen kamu like subscribe share ke teman-teman kamu ya dan sekali lagi stay on my channel thank you for watching and see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye